Jumlah pasien dalam pengawasan Corona di Bali meningkat. Kasus meninggalnya dua warga negara asing setelah positif terinfeksi virus Corona. Dari data Traffic Flight, diestimasikan setidaknya ada 66 kasus pertama yang ditemukan di Bali. Mengapa bisa? Mari kita perhatikan baik-baik hasil analisa Tim Solver Society ikram berikut ini. Berdasarkan data yang diambil dari Flight Radar, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara dengan intensitas melakukan penerbangan terbanyak ke China. Dapat dilihat pada gambar berikut, setidaknya terdapat sebanyak 71 penerbangan dari Indonesia menuju kota di China sebelum terjadinya outbreak. Dengan penggabungan data antara tabel kasus pertama dengan tabel total penerbangan, tim Solver Society Ikhra menemukan bahwa hasil kombinasi data ini dapat memperlihatkan berapa lama setiap negara menemukan kasus pertamanya. Kemudian kita perhatikan gambar berikut. Setidaknya ada dua insights yang bisa kita dapatkan. Pertama, setiap negara yang memiliki penerbangan lebih dari 50 penerbangan di bulan Desember ke beberapa kota di Cina dengan lebih dari 200 confirmed case di bulan Januari itu butuh waktu kurang lebih 20 hari hingga negara-negara tersebut menemukan confirmed case pertama mereka. Namun jika kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia, kita butuh setidaknya 61 hari. Insight yang kedua, diprediksi setidaknya perlu satu hingga dua kali masa inkubasi, ya dimana dengan estimasi waktu 14 hari untuk satu kali masa inkubasi, untuk membuat lonjakan pasien meledak di negara-negara selain China yang menerima import di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang sangat berisiko terinfeksi oleh pandemi global ini adalah Bali. Dengan alasan, ada penerbangan langsung dari Bali menuju Wuhan dan sebaliknya. Pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan ini berjenis Boeing 737-900 atau Boeing B739 yang mana memiliki kapasitas penumpang sebesar 215 penumpang. Diketahui ada 22 flight dan pasar menuju Wuhan selama periode dari tanggal 4 Desember 2019 hingga 24 Januari 2020. Ditemukan juga kecocokan dengan kasus traveler yang terkonfirmasi positif corona setelah mengunjungi Wuhan, yaitu pada bulan Januari. Bisa diasumsikan, setiap pesawat terisi penumpang 70% dari kapasitas. Apabila dikalikan kapasitas total penumpang Boeing 737-900 yaitu sebanyak 215 penumpang, kemudian kita kalikan 22 penerbangan Wuhan menuju Denpasar, maka hasil kalkulasi ini menunjukkan setidaknya ada 3311 jumlah penumpang. Dengan menggunakan Python, hasil jumlah penumpang yang didapatkan dikalikan dengan average confirmed rate, maka didapatkan hasil estimasi kasus positif pertama yang ditemukan di Indonesia adalah sebanyak 626 orang positif Corona di Denpasar, Bang.